Assalamualaikum teman-teman, dekat tempat tinggalku masih di wilayah Kabupaten Semarang ada obyek wisata alam dengan pemandangan yang bagus banget loh Nama lokasi wisata itu adalah Bukit Cinta Hmm, Namanya menarik ya teman-teman, mengapa tempat ini disebut Bukit Cinta ya? Nah, teman-teman, ayo saksikan video dokumentasiku tentang obyek wisata satu ini. Siapa tahu kalian tertarik untuk mengunjunginya. Saksikan video ini hingga akhir ya, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menyaksikan video baru aku selanjutnya. Teman-teman, jika kalian ingin melepaskan kepenatan setelah sebakan belajar di sekolah atau bekerja, lokasi ekowisata yang satu ini pantas untuk dikunjungi. Bagi kalian yang suka mengabadikan momen wisata kalian, objek wisata ini menyediakan banyak spot yang keren dan instagramable. Lokasi ini berada di Rawa Pening, Ambarawa, tepatnya berada di Desa Kebondowo, Bukit Cinta, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Letaknya berada di sebelah barat daya Rawa Pening. Tiket masuknya lumayan terjangkau, loh. Yaitu antara Rp10.000 hingga 15000 Tepatnya 10000 untuk hari biasa antara Senin hingga Kamis Dan Rp15.000 untuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu Obyek wisata ini merupakan lokasi yang tepat untuk menyaksikan keindahan panorama rawa Pening. Dengan adanya berbagai spot foto menarik, maka tempat ini layak untuk direkomendasikan sebagai pilihan berwisata santai. ini cukup tertata rapi kalian bisa menyaksikan hamparan panorama danau rawa bening yang menawan dan gunung-gunung yang menjadi latar belakang pemandangan Pihak wisata yang bertema taman ini, teman-teman bisa berjalan-jalan dan melemaskan kaki sambil mencoba satu persatu spot-spot menarik yang disediakan. Di Bukit Cinta ini kalian bisa menemukan sebuah peninggalan dari era pengaruh India berupa artefak Lingga dan Yoni Yang katanya adalah petilasan Kigodo Pameling Tempat ini juga banyak memiliki mitos Tapi tentu saja mitos-mitos semacam itu tidak bisa sepenuhnya dipercayai bukan? Di era penjajahan Belanda, lokasi ini dulunya digunakan sebagai menara pantau untuk mengawasi pertumbuhan tanaman eceng gondok di sekitar Rawa Pening. Setelah Indonesia merdeka, tempat ini lantas dikelola sebagai objek wisata yang banyak dikunjungi anak-anak muda. Jika ingin berpetualang lebih asyik lagi, teman-teman tidak boleh melewatkan berkeliling di rawa pening dengan menaiki perahu. Kita bisa puas berkeliling dengan mengendarai wahana perahu klotok. Danau Rawa Pening ini, teman-teman juga bisa menyaksikan para nelayan yang sedang mencari ikan di tengah danau. Jika kalian berkendara dengan menggunakan perahu, maka kita bisa berpapasan dengan mereka lebih dekat di tengah danau. Spot lain yang cukup bagus adalah jembatan kayu yang membawa kita menikmati keindahan suasana. Jembatan ini menghubungkan kita dengan sejumlah lokasi selfie yang menarik. Dari jembatan kayu ini, para pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang perpaduan antara danau dan gunung. Antara lain Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, hingga Gunung Merbebu. Konon, objek wisata Bukit Cinta ini adalah spot yang menarik untuk menikmati senja Kita bisa duduk-duduk santai sambil menunggu matahari tenggelam Aktivitas ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan Wisata bertema taman dan danau ini, teman-teman juga bisa mencari beraneka kuliner dan makanan kecil khas setempat. Lokasi wisata ini juga menyediakan area parkir yang luas, gazebo, wahana selfie, toilet, musola, hingga warung-warung yang menyediakan kuliner yang siap memanjakan lidah. Setelah berkunjung ke Bukit Cinta, teman-teman juga bisa mengunjungi objek wisata lain. Di sekitar Rawapening ini, teman-teman akan banyak menemukan spot lokasi wisata menarik lainnya. Nah, teman-teman tunggu reviewku tentang objek wisata lainnya ya. Demikian, teman-teman, dokumentasiku tentang objek wisata alam Bukit Cinta. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Tekan tombol notifikasinya agar kalian bisa menyaksikan video baru aku selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.